Uh, selanjutnya dan dari perwakilan alumni akan dibawakan saudari kita Pakmar Hadi. Bapak Komandan. Bapak Komandan. Iya. Untuk uh, waktu dan tempat dipersilakan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Narsung. Yang saya hormati rekan-rekan alumni SMPTI dan lima serta teman keluarga anak ya, baik anak baik suami baik istri ucapan syukur kepada Allah Subhanahu ta'ala kita panjatkan kita masih banyak-banyak diberi nikmatan nikmat sehat nikmat Islam dan iman ya. Selawat setelah salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan di sabarnya di Yawun, di akhir Amin. Terima kasih Pak Nas atas kehadirannya. Jadi di sela-sela kesibukannya masih menyempatkan untuk hadir dalam kegiatan kita terima kasih untuk semuanya jadi latar kan ini suatu keberanian kita ya keberanian kita jadi masih lanjut sekelumit dulu ya masih teringat untuk di kepala saya ya jadi dulu cuma berapa orang yang masuk grup, ya. nah, Ternyata yang pada saat ini masih berlanjut, jadi mudah-mudahan kita pertahankan, ya. mudah-mudahan kita pertahankan berkelanjutan juga cara kita ya di grup pun harus bijak, ya harus bijak misalkan berkomunikasi jangan terlalu lah mungkin rekan kita yang masih ya humornya masih terlalu dalam ya agak dikurangilah misusnya memang belum hadir ya sudah. oh kita ya jadi ya kita tahu sendirilah ada rekan-rekan yang share-share seperti itu kan ya kita malu sendirilah oke kita sudah berjualan kita malu Oh ya. <laughs> Banyak Pak. Kita kita mengingatkan sifatnya lah, Mengingatkan baik pribadi saya, jenengan semuanya untuk kebaikan bersama. Jadi, untuk hubungan ini kan tidak berhenti sampai di sini saja. Ini hubungan kita itu, hubungan silaturahmi kita kita pertahankan untuk berkelanjutan supaya nanti kita punya seperti Pak Naso tadi yang sudah uh, diutarakan ya. Jadi kita sudah menjelang tua, uh, ya. kita, tanda tandanya tua pun, jantung ya diapal ya itu ya tol. ya. Ada ya. ya. Jadi kita perlu malu ya. Mungkin dulu imut imut, sekarang gimana? Kan. Jadi saya masih teringat ini sama mutakin dulu. Kecil sekali ya, ya. mungkin semuanya juga pada ingat. Yeah. So, so <laughs> Alhamdulillah ya, <laughs> Alhamdulillah mungkin tubuh subur. <laughs> Gak apa-apa, mungkin tentu dari Kesejahteraan Amin. Gak apa, apa, Amin, Amin. Mudah-mudahan semuanya di Rezeki bersegi, dipajangan ya. Jadi masih kita mempertahankan hubungan silaturahmi. Kemudian, tidak panjang lebar ya, karena sudah sore uh, Kita hanya sifatnya mengingatkan itu saja Untuk di grup bijak-bijak dalam uh, sosial media ya, jadi kita keluar ke besar pertahankan mudah-mudahan kedepannya kita masih bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin itu saja kurang lebihnya kami dari rekan-rekan uh, panitia kecil ya Mas Nurul Wali, di adalah sebagai panitia anak judulnya cuti ya judulnya cuti tapi kita bolong-bolong. Ini satu hari saya baru libur besok besok Besoknya lagi belum tentu saya bisa libur dengan apa bentuk kalau di tempat saya itu seperti kolesan samalah. Jadi kalau memang ada tugas telepon eh, apa-apa ya berangkat-berangkat. Jadi bentuknya cuti dari pemerintah mungkin kalau yang di kantoran bisa tapi kalau kita yang di lapangan nggak bisa. Jadi terima kasih rekan-rekan yang sudah menyempatkan diri ya. Ehm, Hujan-hujan mau kesini, ya, terima kasih atas kehadirannya dan semuanya lah untuk kelancaran acara pada sore hari ini. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, eh, sahabatannya dari perwakilan rekan-rekan, saudara kita itu Mbak Hati atau komandan marhadi oh ya, komandan ya. jadi memang uh, apa ya kaleng benar ya gue beleng malah <laughs> pada kayung serius setiap, inu, setiap, setiap kita gak ada nambah kopi monggo asyadi omah oh, satu detik mas ya dulu musuh kita sekarang friend <tuk <tuk musuh. dulu musuh gue baru aku lo sering patu oh, kayak lagi bolan-marin <tuk> gue kirim nyungsiin nakal kuat jadi nakal rumah samping rumah samping ya oh ya oh ya tadi maaf lupa untuk uh, kita ternyata masih ada yang belum doa. itu oh. dari kelas B Arif Rahman ya. Arif Rahman, Arif ya. Kalau enggak salah. Maaf oh si Mama. Ya, yang paling kan si ma juga ya kalau enggak salah ya. Ya, ya mudah-mudahan kita diberi uh, apa namanya? Diberikan uh, lapang kuburnya. Amin. Mudah-mudahan ditempatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatiha KUDB, dan Indonesia Entertainment Institute, selamat Alhamdulillah, iya, karena kedua lagi Mungkin selanjutnya apa? saudara tiga, acara yang kedelapan nya kita sesukan. Mungkin dari uh, panitia ya, ada sedikit sedikit lebihan belanja karena kita teraksan yang sore hari ini ke terima kasih kepada para donatur. Eh uh, tolong jangan disebutkan. Oh iya tidak tidak tidak. Kita iya. untuk semua donatur kami yes, ucapkan terima kasih jazakallahu khairan. Ya. ya, Amin ya Robbal Amin. Mudah-mudahan ya. di tahun-tahun berikutnya bisa terlaksana, bisa terlaksana lagi. Walaupun tidak boleh semeriah mungkin. Ya. Tapi jadinya sederhana, tetap, tetap menjadi silaturahmi di antara teman-teman angkatan 95 ini. Jadi mungkin yang perlu diketahui di sini, mungkin eh, kemarin kan saya sempat di WA waktu sebelum Lebaran. Ya. Jadi kan mungkin bisa. dari istri terusku dan itu ada pembentukan istilahnya panitia kecil, kecil. diantaranya mungkin uh, penggunanya yaitu Pandor Oli, bendahara ya. mungkin dari Umi, okay. seksi konsumsi ya yeah. dan lain-lain. Panitia bisa disebutkan satu. Terima, terima kasih atas mari kata. kita ucapkan banyak terima, terima, kasih, terima kasih buat teman-teman kita oh, yang sudah semua luar biasa pokoknya, Ayah. luar biasa. hanya Allah yang beres. Amin amin ya okay. Dan mungkin kalaupun uh, tahun depan diberikan izin sama Allah subhanahu wa taala, insya Allah uh, saya berkeinginan untuk menjadi tuan rumah. Alhamdulillah Dalam acara uh, Halal Bin Halal ini mudah-mudahan kalau diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oke, okay. okay, setuju? Setuju, ya. Yeah. Istriku, setuju nggak? Oh iya Harus tanya Ibu Negara dulu dong Iya Iya Si jelas, jelas <laughs> Jadi my nanti pokoknya uh, oh, yeah. aja, jadi teman-teman uh, Insya Allah kalau tahun depan jadi udah nggak perlu ini kalau mau uh, ada acara silakan. Uh, saya berkenan untuk menjadi tuan rumah. Menjadi tuan rumah. Uh, alamatnya mana? Saya kayak -kaya tukang gas, mundur burik. Burik sih, tapi Eh Oh. Iya. Oh, iya. Iya. Oh. Iya. Iya. Ya, alakadarnya, alakadarnya, cara alakadarnya, cara cara diriha dari ya, segi betul, betul, nominalnya, betul, tetapi kita ada keikhlasan dari kita untuk menyisihkan sedikit uh, buat uh, mereka yang putranya terus digal am yang ditigal, betul, atau ibunya, betul, gitu, betul, betul, betul. Uh. jadi uh, mudah-mudahan uh, berkah buat mereka, amin berkah juga buat kita semua, betul, amin ya rabbal alamin. di sini uh, yang akan menyerahkan. Untuk uh, kita dari Pak Narsu atau Pak Kholis? Pak Kholis Oh Pak Kholis, silahkan ke depan untuk simbolis Simbolis Hancuman? Iya, apa? Oh, apa? Apa? Bukanker, perwakilan Perwakilan Bogoh, uh, dipisahkan uh, untuk perwakilan putrinya Mas Akan Halo Bro Pogo. Sini nah. kan? <tuk tuk> iya, dipakai, dipakai, dipakai Gak apa-apa? Gak apa-apa? Bisa sama-sama iya ya, ya sama sama ya, ini <laughs> Oh enggak, ya wes keren Aksan, ya Aksan keren perwakilan, bro. tenang gue, oh, situ ya. ya, gue. Ya, Aksan okay, ya ya perwakilan, uh, oke ya. Ayo, okay. Ya oke. Terima kasih. Oke okay, oke okay, baik baik. baik. Bisa hadir semua, diwakilkan nah, Nanti yang koordinator desa SD ya Mungkin betul. dari wilayah Rawalau Nanti kita wakilkan kepada sahabat siang mungkin ya. uh, Mas Tono kan Mas Tono untuk si Bambuli Mungkin Amica. Amica. Ya, betul. Nanti uh, minta tolong Untuk disampaikan uh, Kepada yang Kepada yang Bisa Alifahatu, kita mulai. Kaya Hongkong, asif, Pak. Asif, Pak, jadi bonjok. Pak. Mm -mm. Terima kasih se sebelumnya, ya sahabat yang mau menitip menitipkan bahasanya. Uh, Titi, Oh iya, uh -uh. terima kasih. Um... Oke, okay. uh... <coughs> selanjutnya kita mungkin ngkil dulu kali ya. Ngkil dulu. Mungkin ada sahabat yang mau menyumbangkan sarang emasnya dipersilakan. Tidak senang orang-orang anak sih Habib. orang jelak pada kuyam. Siapa yuk? Oi buat buat Pak. maksud saya Alka benar untuk kita makan dulu. Oh, makan dulu. Si, ya. Ah, makan dulu. Aku harus nelik dulu dan aku pengin. Iya, makan me. Jadi monggo silakan pada uh, Panasonic untuk uh, dipersilakan Apa? makan dulu. Makan dulu nanti setelah uh, acara makan mungkin ada acara Ya, ya jangan pulang dulu. Hadirin oh, nah, ya. kan kita udah kompak loh sampai magrib katanya. Apa sampai isya? Ayo oh, aktif. Oh, sampai subuh enggak apa-apa. Semoga Bapak dan semua semuanya semuanya silakan-silakan. Silakan untuk mencicipi hidangan ala Kadarnya eh. jangan, ya. Jangan-jangan malam-malam silakan. Mau menyambung salamnya silakan operator. Ya, Pak ya, ya. Nun Sebaru jangan kan, Nun di <laughs> Ayo ayo motor motor. Kit. Nyanyi apa kok. Ayo. siapa yuk? sing duet. Butri, butri, butri. <tose> makan-makan, mau? mau mau abang, oke? oke, ya. abangnya ya? iya. makan. makan silakan. ya? siapa? siapa siapa? Uh, bak oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, makan, ya Jayyulah. Tos